Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan Andri Molana. di video kali ini gua akan bermain game princess connect redact dan dimana ini ada princess gala ya princess uh, baru ya yaitu muimi ya muimi ini bagus sekali katanya tuh oke okay, dan di sini double red buat tentang tiganya ya, dan limited karakter Dan di sini kita ada 10 kali, 10 kali tiap hari ya, tiap hari. Oh, ini megumihan ya, namanya ya. Oke, okay. mungkin uh, facecam gua udah betul ya, dikiri bawah dulu ya. Oke, okay, langsung. Dan di sini juga sudah first anniversary. Ya. Oke, okay, kita sudah kembali. Oke, kita sudah pagi ya. Eh, udah siang, ya? Oke, kita ke sini dulu ya. Kenapa? Kurang tahu, ya, mana cara mainnya Kurang. Suara. rasa apa nih please enter oh sudah ada update ini sudah ada update ulang tahun coy. oke okay, oke okay, oke okay. ternyata udah update ulang tahun Mun ya. moon moon bulan 8 Malah jadi refill ulang tahun ya bulan 8 tanggal 18 oke okay, siap agustus 18 oke okay. you can set any day like us your birthday wah Oh, nggak bisa diganti berbeda oke okay, Agustus 18 oke okay, siap ya betul ya Agustus 18 oke okay, siap <tipan> itu ada di ada ada yang ada yang ada. akun katanya itu nanti misalkan kita ulang tahun nanti diucapin ulang tahun cie profil anjay birthday Agustus 18 saya betul ya Oke, okay, langsung saja daily Buat gacanya di sini kita daily untuk hari pertama ya. Gacha oke okay, Update Sampai tanggal berapa ya dailynya Ini tanggal berapa nih Februari 1 sampai 14 uh, Lama juga ya Untuk ini Oh premium Normal, kita normal dulu ya Kita bong, -bong. Sorry, gue pilok Oke, okay, princess galamuimi ini lama juga ya sampai tanggal 14 nih. Daily full yang pertama. Oke, okay, siap. oke okay, tidak mungkin mendapat ya. di awal. awal ya, kan? ya kali juga dapat di awal, awal buset set sampai dua <laughs> Aduh, aduh enggak nutek anjir. Beratnya enggak nutek siapa cok red up ya ayolah red up lah ya red up lah ya red up lah ya red up come ya. my minion together oke okay. nyaris lah iya ya sakura tenge tenge oke wafwa wafwa anuger aray datu, aku. Anne. Wareso Baru 10 abal-abal nih. Bang oh ya, yeah, baru 10 abal-abal bang ya. ya. Eh. Kita lanjut untuk hari kedua besok ya. Eh. Sampai jumpa di besok hari. Oke okay, so guys, kita sudah masuk di hari kedua ya, eh. hari kedua. Semoga saja kita beruntung hari ini. Oh ada ulang tahunnya, Kyoka ulang tahun. Jadi. Oke, lanjut kembali. Kita free dulu ya, buang-buang satu -buang. das. Oke, okay, dapat ini. Dapat shirt Oke, okay, go cool, ya. Iya free, ya. free today, free today, free everyday ke reverse skip false oke siap sekali lagi lah oke okay, let's go apakah Oh, sepertinya tidak mungkin ya kan lalu lagi yuk oke okay. kita satu kali lagi guys nah ini baru pakai neguan satu kali bonus, loh. bonus dari game ini pakai ini nggak dapet. Ini hmm, hmm. berhenti satu, oke okay, siap. Hai, okay, bang hai, baru dong Your big sister is Red Octopus. Iko, Iko. Sizurun. Kau kecil. Nante hmm, kita tunggu hari besoknya. Oke okay guys, balik lagi bareng. Oke, okay, kita sudah berada di hari ke ya yeah, hari ketiga, tapi gua gacanya udah keempat Karena Alun, aldi Tadi ada MT ya, MT apa tuh? juga ini sampai tanggal empat kan empat belas ya muimi, please lah semoga kita dapat muimi ya oke okay, kita buang-buang dulu oke okay, let's go masih tidak dapat ini oke okay, beneran gak dapat oke okay. nah kita tunggu keesokan harinya oke okay, siap thanks oke okay, guys kita sudah berada di hari keempat eh hari keempat atau hari kelima ya gue lupa dulu oke okay, kita lanjut saja kita langsung gas kan hari keempat kayaknya yeah. hari keempat ya oh iya betul hari keempat ya Dua gacha hari keempat seperti biasa buang buang semoga kita hoki ya hari ini ya ini belum baru mandi cuy. mau hmm, sholat juhur oke okay, alright let's go apakah kita mendapatkan warna oh masih belum ya? disuruh 50 ke atas mungkin. iya betul disuruh 50 ke atas benar-benar disuruh lima ke atas kayaknya Oke okay, kita lanjut di hari keesokan harinya hari keesokan harinya <laughs> di keesokan harinya Oke okay. sampai jumpa di besok hari Oh Februari Tower of Luna udah muncul ya Oke okay, kita sudah berada di di Oke, okay, kita sudah berada di hari kelima Hari kelima dan di sini udah ada Tower of Luna ya. Oke okay lah. Mantep Oke, okay, kita langsung gas. Kita seperti biasa mancing-mancing dulu ya kan di sini. Buang-buang. Oke, okay, udah. Terus kita let's go ke Oke, okay, teori kita pencet-pencet ya kan karakternya kita pencet ini. Imano, Aku adalah pahlawanmu. Kau adalah pahlawanku. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke okay, karakter baru oh, dapat ini dapat, dapat anjir akhirnya coy dapat coy satu dulu bang di hari kelima ya eh. mantep ya eh. di hari kelima coy tidak sia-sia ya lanjut kembali Zuna Yuri. Ini setelah dapat Saren naya. Saren yang biasa. Oke berarti mix Saren langsung dapat ya. Ini siapa nih? Uh siapa tuh Kamu ada Aku Dapat langsung Langsung dapat mahkota loh, bagus nih mahkota untuk di awal-awal. Mikah komatsu Oke, langsung upload ya habis ini ya? <laughs> langsung tak edit ya? Langsung tak edit habis itu upload besok mungkin. Ya hari Minggu mungkin ya, kalau nggak ada halangnya. Karena kita langsung sudah punya, kalau belum dapat ya nanti-nanti. <laughs> Oke. Okay. Untung di hari kelima ya, 60 kali boleh oke. Okay, thank you, thank you ya. Terima kasih ya, tidak banyak berarti kita bisa save buat si Summer Siren. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Oke, okay. sampai jumpa di video dari Princess Connect lainnya ya. Bye bye. Terima kasih ya, sekali lagi berarti besok buat gacha summer saren bisa kita sepak, ya, sepak ini 30 ya 300 ya 300 mungkin 1005 itu 1005 x 3 48 eh 48 45 45.000 ya, 45, mantep